Pernahkan kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang berkonflik, atau ada dua kelompok berkonflik, bahkan pada level dan skala yang lebih luas lagi adalah terjadi konflik antar negara. Padahal sebenarnya kehidupan yang damai dan harmonis itu merupakan impian setiap orang yang ada di dunia ini. Kehidupan tanpa konflik merupakan impian bagi setiap orang, kelompok, dan bahkan oleh negara-negara yang sedang berkonflik sekalipun. Tetapi itulah yang namanya kehidupan masyarakat. Tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di masyarakat kita dewasa ini, konflik seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Mulai dari konflik politik, ekonomi, berbagai aksi pengeboman yang dilakukan oleh para teroris, bahkan konflik antar negara yang satu dengan yang lain. Serta konflik antar kelompok suku dan agama di dalam suatu negara. Berbagai konflik yang terjadi di masyarakat memiliki potensi yang dapat merusak tatanan struktur sosial yang telah ada serta dapat mengancam jalinan integrasi yang selama ini dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam masyarakat terkecil sekalipun. Oleh karena itu, kita akan coba mempelajari dan memahami konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perhatikan peristiwa dalam gambar tersebut. Mengerikan bukan, bangunan, rumah sebagai tempat tinggal hancur berantakan, harta benda hilang, nyawa hilang, anak-anak menjadi yatim dan yang tersisa hanyalah perasaan takut dan trauma dari para korban. Inilah akibat konflik sosial. Konflik sosial hampir terjadi di semua wilayah, baik pada level internasional maupun nasional. Setiap negara atau wilayah mempunyai penyebabnya masing-masing tentang konflik sosial, dan terkadang harus dibayar mahal oleh setiap warganya. Lantas, mengapa konflik sosial harus terjadi? Dalam masyarakat yang penuh dengan keragaman tidak mengherankan konflik dapat terjadi. Konflik timbul karena perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian dipertajam oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin mendapatkan keuntungan dari konflik sosial tersebut. Kita tahu bahwa masyarakat manusia di dunia ini adalah masyarakat yang sangat majemuk dan terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, Adat istiadat, agama, ideologi, dan bahasa keberagaman itu harusnya kita pelihara dan senantiasa dijaga dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu terciptanya integrasi sosial. Adapun caranya dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan itu, namun demikian tidak jarang perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pertentangan-pertentangan yang pada akhirnya melahirkan konflik dalam masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah, apakah konflik itu? Apakah penyebab dan akibat yang muncul dengan adanya konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam masyarakat? Baiklah, sahabat, mari kita bahas bersama satu persatu. Pada dasarnya, konflik sosial merupakan benturan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi sebagai akibat dari adanya perbedaan paham atau perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Munculnya konflik diawali dengan adanya jurang pemisah yang meretakkan proses interaksi sosial. Ibarat sekeping mata uang, kerjasama dan konflik akan selalu ada dalam kehidupan dan interaksi sosial kita. Jika kerjasama merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama, maka sebaliknya konflik merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang berbeda kepentingan, sehingga masing-masing ingin keluar sebagai pihak yang menang. Kehidupan manusia di muka bumi ini baik perorangan maupun kelompok yang berbeda-beda. Apabila perbedaan-perbedaan yang ada dipertajam akan menimbulkan pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan. Jika telusuri lebih jauh, sebenarnya istilah konflik berasal dari bahasa latih yaitu "configere" yang berarti saling memukul. Namun, Definisi tersebut terkesan sangat sederhana. Padahal konflik tersebut belum tentu hanya berkaitan dengan sisi fisik saja. Karena secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau dapat juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain. Dengan cara menghancurkannya atau sekedar membuatnya tidak berdaya dan menyerah. Para ahli mendefinisikan, seperti yang dikatakan oleh Surjono Sukanto bahwa, konflik merupakan suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Adapun Lewis Coser berpendapat bahwa, konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dengan maksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Sementara Robert Lawang mengatakan bahwa, konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh kemenangan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya atau lawannya lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk konflik sosiolog asal Indonesia Bapak Surjono Sukanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik yang terjadi dalam masyarakat kelima bentuk tersebut adalah konflik pribadi konflik politik konflik sosial konflik antar kelas sosial dan konflik yang bersifat internasional. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara orang perorangan karena masalah-masalah pribadi atau berupa perbedaan pandangan antar pribadi dalam menyikapi suatu hal, misalnya individu yang terlibat utang piutang atau masalah pembagian warisan dalam keluarga dan lainnya. Yang kedua yaitu konflik politik merupakan konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Seperti perbedaan pandangan antar partai politik karena perbedaan ideologi, asas perjuangan, dan cita-cita politik masing-masing. Misalnya bentrokan antar partai politik pada saat kampanye. Atau bisa juga karena perbedaan pandangan tentang suatu kebijakan tertentu. Berikutnya atau yang ketiga adalah konflik rasial. Adalah konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Misalnya, konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras atau rasialisme yang pernah terjadi di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Yang keempat yaitu konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan dalam sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah. Bisa juga karena suatu aturan yang dianggap merugikan salah satu kelas sosial tertentu. Dan terakhir atau yang kelima adalah konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara atau blok karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat yang melibatkan beberapa negara besar. Atau yang terbaru adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan beberapa negara dengan pendukungnya masing-masing. Sedangkan menurut Louis Kosser, beliau membedakan konflik berdasarkan bentuk dan tempat terjadinya konflik tersebut. Yang pertama konflik berdasarkan bentuknya terdiri dari dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Adapun konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan-perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan-hubungan sosial. Misalnya beberapa orang atau sekelompok karyawan melakukan aksi mogok kerja karena tidak sepakat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan. Itu realistis karena berkaitan dengan gaji, jam kerja, waktu lembur, hari libur atau hal-hal yang nantinya mengarah pada sesuatu yang bersifat material. Sementara konflik non adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Misalnya, penggunaan jasa ilmu gaib atau dukun dalam usaha untuk membalas dendam atas perlakuan yang membuat seseorang turun pangkat pada suatu perusahaan. Dahal hal ini tentu saja hanya berlaku pada seseorang atau sekelompok orang yang percaya pada hal tersebut atau perdukunan. Karena tindakannya mengarah pada hal-hal yang cenderung tidak logis. Kemudian yang kedua adalah konflik berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, juga terdapat dua jenis konflik yaitu, konflik in-group dan konflik out-group. Apa konflik in-group itu? Adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat itu sendiri. Misalnya pertentangan karena permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri sampai menimbulkan pertentangan dan permusuhan antar anggota dalam masyarakat itu. Sementara konflik outgroup adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lain, misalnya konflik yang terjadi antara masyarakat desa A dengan masyarakat desa B. Sebelum kita lebih jauh membicarakan konflik, mari kita sedikit perjelas antara konflik dan kekerasan, karena kedua hal ini meskipun saling berkaitan tetapi tidak selalu ada dalam waktu yang bersamaan. Meskipun ancaman dan kekerasan senantiasa dikaitkan dengan konflik. Karena kadang-kadang kekerasan merupakan alat dari konflik untuk mencapai tujuan. Tetapi pada dasarnya konflik berbeda dengan kekerasan. Menurut Profesor Winardi, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara satu orang dengan orang lain, suatu kelompok dengan kelompok lain atau satu organisasi dengan organisasi lainnya, yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan, ide-ide maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Sedangkan kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Konflik tidak jarang berakhir dengan kekerasan, apabila upaya untuk menyelesaikan konflik tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang menjadi catatan penting kita yaitu, konflik itu tidak selalu sama atau berakhir dengan kekerasan, Sementara kekerasan merupakan salah satu bentuk daripada konflik dan tidak jarang menjadi jalan atau alat dari konflik untuk mencapai tujuan. Supaya fokus kita tidak terbagi-bagi. Menurut kami ada baiknya jika kami membahas tema kekerasan ini dalam satu video tersendiri. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih mudah mempelajari dan memahaminya. Kemudian berikutnya adalah apa yang menjadi sebab terjadinya konflik. Sebab-sebab terjadinya konflik. Kalau kita bertanya, Bagaimanakah konflik itu dapat terjadi? Faktor-faktor apa saja yang dapat memicu munculnya konflik dalam masyarakat? Ada banyak orang berpendapat bahwa konflik terjadi karena adanya perebutan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Ada pula yang berpendapat bahwa konflik muncul karena adanya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, terutama antara kelas atas dan kelas bawah. Selain itu juga karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan dari masing-masing anggota masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, mungkin pernah membaca atau mendengar seseorang yang mengatakan suatu pepatah bahwa, tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa yang dimaksud dalam pepatah tersebut sangatlah tepat untuk menggambarkan tentang sebab-sebab terjadi konflik sosial. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat pasti ada sebabnya, begitu pula dengan konflik sosial. Sebagaimana definisinya? Konflik terjadi karena adanya perbedaan mendasar yang berupa perbedaan kepentingan atau tujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, antar masyarakat dalam suatu negara, antar masyarakat dengan negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara suku bangsa, antar pemeluk agama, dan bahkan antar negara, dan sebagainya. Pada kenyataannya, tidak semua konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Ada begitu banyak hal yang mampu memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Surjono Sukanto, beliau mengemukakan bahwa sebab-sebab terjadinya konflik adalah karena adanya perbedaan antar perorangan, perbedaan kebudayaan, bentrokan kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah perbedaan antar perorangan. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingatkan kita, bahwa manusia adalah individu yang unik atau lebih tepatnya manusia itu istimewa, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu individu dengan individu yang lain, sekalipun keduanya orang-orang yang kembar. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain. Misalnya dalam suatu diskusi kelas, kamu bersama kelompokmu kebetulan sebagai penyaji makalah. Pada satu kesempatan, ada temanmu yang mencoba untuk mengacaukan jalannya diskusi dengan menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibahas dalam diskusi tersebut. Kamu yang bertindak selaku moderator mencoba meluruskan pertanyaan untuk kembali ke permasalahan pokok. Namun temanmu yang bertanya tadi menganggap kelompokmu payah dan tidak siap untuk menjawab pertanyaan. Perbedaan pandangan dan pendirian tersebut akan menimbulkan perasaan tidak suka, amarah dan bahkan benci. Tentu saja apabila tidak ada kontrol terhadap emosional kelompok akan terjadi konflik. Yang kedua merupakan perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidak sama. Yang jelas, dalam tataran kebudayaan ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ukuran yang dipakai oleh satu kelompok atau masyarakat tidak akan sama dengan yang dipakai oleh kelompok atau masyarakat lain. Apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Contohnya seseorang yang dibesarkan pada lingkungan kebudayaan yang bersifat individualis dihadapkan pada pergaulan kelompok yang bersifat sosial. Dia akan mengalami kesulitan apabila suatu saat ia ditunjuk sebagai pembuat kebijakan kelompok. Ada kecenderungan dia akan melakukan pemaksaan kehendak sehingga kebijakan yang diambil hanya menguntungkan satu pihak saja. Kebijakan semacam ini akan ditentang oleh kelompok besar, dan yang pasti kebijakan tersebut tidak akan diterima sebagai kesepakatan bersama. Padahal dalam kelompok harus mengedepankan kepentingan bersama. Di Disinilah letak timbulnya pertentangan yang disebabkan perbedaan kebudayaan. Contoh lainnya adalah seseorang yang berasal dari etnis A yang memiliki kebudayaan A, Pindah ke wilayah B dengan kebudayaan B jika orang tersebut tetap membawa kebudayaan asalnya secara konservatif, tentu saja ia tidak akan diterima dengan baik di wilayah barunya. Dengan kata lain, meskipun orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat, alangkah lebih baiknya jika tetap melakukan penyesuaian terhadap kebudayaan tempat tinggalnya yang baru. Kemudian yang ketiga adalah bentrokan kepentingan atau perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan lainnya sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Contohnya, konflik yang muncul ketika pemerintah menetapkan upah minimum regional. Para pegawai merasa berhak atas kenaikan upah yang lebih tinggi, sementara pemerintah merasa kenaikan upah yang ada telah sesuai. Kondisi ini menjadi sebab terjadi konflik sosial. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Sebenarnya perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Namun jika terjadinya secara cepat akan menyebabkan gejolak sosial karena adanya ketidaksiapan dan keterkejutan masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Contohnya kenaikan BBM, termasuk perubahan yang begitu cepat, masyarakat banyak yang kurang siap dan kemudian menimbulkan aksi penolakan terhadap perubahan tersebut. Baiklah, setelah kita membicarakan tentang sebab-sebab terjadinya konflik sosial. Maka selanjutnya kita akan membicarakan apa yang menjadi akibat daripada konflik sosial yang telah terjadi. Akibat konflik, kalau kita ajukan pertanyaan, apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata, akibat konflik? Selama ini dalam pola pikir masyarakat kita telah tertanam kuat bahwa konflik melahirkan dampak negatif yang berupa kerusakan, keresahan, dan kesengsaraan. Tidak ada uang salah dengan keyakinan tersebut, tetapi tidak juga sepenuhnya benar karena ada beberapa konflik yang justru melahirkan dampak positif. Sebenarnya konflik tidak selamanya berakibat negatif. Mari kita bahasa bersama, semoga bisa membawamu menjadi lebih memahami beberapa sisi positif dari konflik, dan tentunya juga sisi negatif dari konflik itu sendiri. Yang pertama, yaitu sisi positif terjadinya konflik atau dikenal juga dengan sebutan sisi yang bersifat konstruktif. Beberapa sisi konstruktif atau positif dari terjadinya konflik di masyarakat adalah Pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok Hal ini biasanya terjadi pada konflik antar kelompok di mana anggota masing-masing kelompok karena merasa mempunyai identitas yang sama akan bersatu menghadapi ancaman yang datang dari luar kelompoknya Yang kedua adalah, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok, terjadinya konflik dapat menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat terhadap norma dan nilai sosial yang mungkin sebelumnya telah melemah, serta hubungan sosial tentang perlunya diterapkan beberapa aturan yang cenderung dapat membawa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma yang baru, yang dianggap lebih bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah, bisa berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kelima yaitu, bisa memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang. Bahkan kemungkinannya bisa menjadi pihak-pihak yang akan menjalin persahabatan dan kerja masama dalam membangun kelompoknya masing-masing. Adapun sisi negatif dari terjadinya konflik atau yang bersifat destruktif adalah pertama, hancur atau retaknya kesatuan kelompok. Hal ini biasanya muncul apabila terjadi konflik di antara anggota kelompok yang sama. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian pada diri individu atau bahkan terjadi perubahan di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Hal ini jika konflik itu menempuh jalan kekerasan. Apalagi di era kecanggihan alat perang saat ini, kita tidak bisa membayangkan berapa banyak nyawa tak berdosa yang menjadi korbannya. Dan yang keempat adalah munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Jika konflik tersebut tidak menemukan jalan kompromi, kalau teman-teman tahu akibat negatif dari konflik sosial yang belum kami sebutkan, coba ditulis pada kolom komentar, mungkin itu akan sedikit membantu kami. Setelah kita membahas sebab maupun akibat dari konflik sosial, Berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana penyelesaian konflik itu bisa ditempuh. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat bertujuan untuk mengurangi pertentangan di antara individu-individu atau kelompok manusia sebagai akibat dari adanya perbedaan paham, mencegah meledaknya pertentangan, memungkinkan terjadinya kerjasama di antara kelompok-kelompok yang hidup terpisah sebagai akibat dari faktor sosial psikologis dan kebudayaan, serta mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Menurut George Simel, beliau mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama adalah kemenangan di salah satu pihak atas pihak lainnya. Yang kedua adalah kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Kompromi ini akan terjadi jika pihak-pihak yang bertikai merasa sama-sama tidak dirugikan. Berikutnya atau ketiga adalah rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini akan mengembalikan suasana persahabatan dan saling percaya di antara pihak-pihak yang bertikai tersebut. Kemudian keempat adalah saling memaafkan atau salah satu pihak memaafkan pihak yang lain. Lalu yang kelima adalah melakukan kesepakatan untuk tidak berkonflik. Selain apa yang disebut oleh sosiolog tersebut, secara umum terdapat beberapa macam cara yang sering dilakukan dalam resolusi konflik. Yang pertama yaitu konsiliasi, Merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang bertikai mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. Tidak semua konsiliasi dapat dilakukan pada semua konflik yang terjadi. Proses konsiliasi dapat berhasil sebagai pengendali konflik jika setiap pihak menyadari perlunya pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak, terorganisasinya berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan dan setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan tertentu. Yang kedua adalah, perwasitan atau juga dikenal dengan arbitration. Dalam arbitration diperlukan pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi daripada pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena kekuasaan dan kewenangan itu, pihak ketiga mampu memaksakan keputusan kepada pihak-pihak yang bertikai. Biasanya pihak yang bertikai akan menerima apa yang menjadi keputusan wasit. Wasit umumnya dilakukan oleh lembaga pengadilan. Adapun yang ketiga adalah mediasi atau mediation, dalam proses pengendalian konflik mediasi, pihak-pihak yang bertikai sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai penengah. Berbeda dengan perwasitan, dalam mediasi, pihak ketiga tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang. Status yang dimiliki pihak penengah adalah sama dengan pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena statusnya sama, Berarti pihak ketiga atau mediator tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan keputusan. Dalam hal ini tugas seorang mediator adalah memberi nasihat. Umumnya nasihat-nasihat tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Melalui proses ini, pihak-pihak yang bertentangan mempunyai kemungkinan untuk menarik diri dari pertikaian tersebut tanpa harus menurunkan harga diri. Kemudian yang keempat adalah paksaan atau coercion. Paksaan merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dengan cara paksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Umumnya proses ini terjadi jika salah satu pihak berada pada posisi yang lemah dan satu pihak di posisi yang kuat. Dan yang terakhir atau kelima adalah detente. Dalam hal ini detente artinya mengurangi ketegangan hubungan antara dua pihak yang bertikai. Cara ini biasanya digunakan sebagai usaha pendekatan dalam mencapai perdamaian. Oleh karena itu, pada proses ini belum ada penyelesaian konflik secara pasti yang tentunya belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau memang. DTNT hanya upaya pendekatan untuk menentukan cara yang tepat dalam penyelesaian konflik. Jika teman-teman menyukai video ini, klik like, komen, dan bagikan dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa klik subscribe dan klik bell notifikasinya untuk mengetahui video terbaru dari kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. See you next time. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.